Bisa semua kali ini, mau buat pangsit goreng ala KD untuk bahan-bahannya. Kita lihat kulit pangsit, daun bawang, bawang putih, jahe, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk 100 gram daging ayam, tepung tapioka, satu butir telur. Setelah itu, potong luncang terlebih dahulu Masukkan daging ayam Masukkan luncang ke dalam wadah Masukkan tepung tapioka Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk Langkah selanjutnya kita parut bawang putihnya Setelah parut bawang putih kita parut jahenya Kita aduk hingga rata Setelah bahan tercampur rata, mari kita bentuk pangsitnya. Untuk bumbu pangsit goreng spesial ada setengah sendok teh garam. 2 butir kemiri, setengah 2 sendok teh merica butir dan 2 siung bawang putih. 50 gram ayam cincang. Tahu mangkok 1 mangkok. Daun sawi, daun bawang dan telur 2 butir. Saatnya rebus pangsitnya. Setelah itu kita potong daun sawinya. Kita potong daun bawangnya. Haluskan bawang putih, rica butir, kemiri dan garam. Tuang kamnya ayam lima untuk makan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan daging ayam Masukkan 2 putih telur Kemudian darah karik Masukkan sawi tiram. Masukkan minyak wijen. Masukkan kecap bangau. Masukkan pasta ke dalam wajan. Masukkan tauge Masukkan sawi Kita aduk-aduk rata Tambahkan sedikit air Terakhir, masukkan daun bawang sebagai toppingnya. Potongan kulit pangsit yang digoreng. Selamat mencoba, semoga suka dengan resep kami.